Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada pertemuan kali ini kita akan membahas Tentang satu lagi badan usaha Yaitu PT yang didirikan seorang diri Atau sering disebut juga dengan PT perseorangan Atau perseroan perseorangan Langsung kita mulai saja Ada lima hal yang akan kita bahas dalam pertemuan kita kali ini Yaitu pertama tentang dasar hukumnya Apa yang mendasari PT ini bisa didirikan oleh satu orang Yang kedua kita akan bahas juga tentang syarat dan ketentuannya Kemudian kita akan bahas juga tentang biaya-biayanya ya Biayanya apa saja yang keluar untuk pembuatan PT persorangan ini Lalu yang ketiga tentang kelebihannya yang, apa? Yang kelima tentu saja tentang kekurangannya Jadi saya labiah tentu saja ada kekurangannya Oke kita akan bahas ya Yang pertama dasar hukumnya Dasar hukum dari PT Persorangan ini adalah PT nomor 8 Tahun 2021 Dimana uh, ini adalah peraturan baru dari pemerintah saat ini berdasarkan Undang-Undang Komunik -Undang ya Atau Undang-Undang Cipta Kerja uh, PT itu dibagi menjadi dua sekarang yaitu PT yang didirikan oleh dua orang atau lebih apa kesepakatan berdasarkan kesepakatan ya di mana modal-modalnya itu ditaruh dalam bentuk saham. Yaitu PT yang selama ini kita kenal ya, PT umum selama ini kita kenal. Lalu yang kedua ada PT perseorangan, yaitu PT yang didirikan hanya satu orang dengan kriteria PT itu masih masuk kategori mikro dan kecil ya. Oke. Okay. Jadi, dengan berdasarkan PT ini, maka uh, menjadi dasar bahwa PT itu bisa didirikan dengan dua orang atau lebih yang kita kenal dengan PT pada umumnya, ya, selama ini, atau PT yang bisa didirikan dengan satu orang saja. Oke, okay. lalu apa syarat untuk mendirikan PT Persorangan ini? Jadi, untuk mendirikan PT Persorangan, syarat yang pertama warga negara Indonesia. Jadi, dia ya, uh, tidak boleh untuk warga negara asing buat PT Persorangan ini. Lalu yang kedua adalah dia sudah berusia 17 tahun dan ditangkap hukum ya, Jadi kalau PT biasa itu kan karena menghadap notaris itu minimal 18 tahun Maka 18 tahun sedangkan PT persorangan bisa umur 17 tahun sudah bisa membuat uh, PT persorangan ini Yang ketiga adalah uh, dia membuat surat pernyataan jadi tidak menggunakan akta notaris Jadi PT persoarangan ini tidak menggunakan akta notaris Melainkan cukup dengan surat pernyataan saja selanjutnya untuk modal dasarnya itu dia harus kategorinya sesuai dengan bunyi peraturan per, apa, peraturan pemerintah tadi maka kategorinya dia harus perusahaan mikro dan kecil jadi menengah dan besar tidak bisa jadi kalau mikro itu modalnya kurang dari satu miliar sedangkan kecil itu kurang dari 5 miliar jadi, kalau teman-teman ingin-ingin perusahaan dengan modal kurang dari 1 miliar atau kurang dari 5 miliar maka bisa menggunakan PT persorangan ini lalu yang berikutnya adalah syarat berikutnya uh, dari modal dasar yang ditetapkan jadi bebas kita boleh menetapkan modal dasar berapa saja nah dari modal dasar itu 25% harus disetorkan nah ini sama seperti PT pada umumnya ya 95% harus disetorkan setelah itu yang terakhir adalah uh, Surat keterangan tadi diajukan ke Kemenkumham secara online ya Nanti Kemenkumham akan mengeluarkan SK pengesahannya Jadi nanti ada SK pengesahan, mengajukan SK pengesahan ke Kemenkumham Oke, nah itu saja syaratnya Dan untuk berikutnya Biaya-biaya ya, berapa sih biaya yang untuk mendekat persorangan ini Persoarangan PT. persorangan ini ya untuk biaya-biayanya sih berdasarkan peraturan Sem apa? Nah, Menteri Keuangan ya nomor 49 tahun nomor 2021. Itu ada beberapa biaya yang nanti mungkin jumlahnya tidak saya sebutkan di sini karena nanti bisa saja berubah. Ya teman-teman bisa melihat saja nanti di link deskripsi untuk berapa biaya, untuk berapa biaya biayanya ya. Nanti akan saya sertakan linknya yang bisa diupdate kapan saja. Oke okay, dan uh, untuk biayanya sendiri, uh, menurut peraturan menteri keuangan itu ada beberapa biaya. Yang pertama ada biaya pengesahan, ada juga biaya nanti kalau kita mau merubah anggaran dasarnya, misalnya perubahan anggaran dasar itu boleh, uh, itu ada biayanya. Lalu juga nanti kalau kita mau merubah data juga ada biayanya, misalnya datanya alamat yang berubah. Lalu yang berikutnya juga ada perubahan jika ingin dibubarkan itu juga ada biaya biayanya di kantor tersebut. Kalau nanti kalau kita mau menarik data, misalnya kita mau ngambil data sebuah perusahaan, perorangan, atau kita ingin menarik data kita, maka itu juga ada biayanya. E, di situ juga ditetapkan tangan biaya, pemblokiran, jadi kalau nanti PT kita diblokir, itu ada biayanya. Terus nanti kalau untuk membuka blokir pun nanti ada biayanya. Jadi kalau di partai penelitian ada tujuh biaya, yang jumlahnya berapa, teman-teman bisa lihat di link deskripsi. Lalu yang berikutnya, kita akan bahas lagi tentang kelebihan ya, kelebihan dari PT persoarangan ini. Tentu saja eh, yang pertama kelebihannya adalah pendiriannya lebih mudah ya, pendiriannya lebih mudah karena cukup satu orang saja ya. Jadi pendiriannya cukup satu orang dibandingkan PT eh, umum ya, eh, itu kan minimal dua orang. Yang kedua juga tidak perlu akta notaris ya, tidak perlu akta notaris, ya. cukup surat pernyataan saja, itu sudah bisa, sudah pernyataan di atas materai. Terus yang ketiga itu tentu saja karena uh, tidak menggunakan otobres tentu saja biayanya jadi lebih murah ya biayanya lebih murah yang keempat sekalipun demikian PT persoarangan ini juga punya uh, kekuatan sama seperti PT umum pada umumnya jadi bisa apa namanya bisa mengajukan perizinan bisa mengajukan permodalan bisa dituntut dan menuntut bisa juga memiliki aset seperti itu ya dan yang keenam, ini juga sembar, eh, yang kelima, sorry, ini juga sama seperti dengan PT pada umumnya, yaitu ada pemisahan antara harta pribadi dengan harta perusahaan, sehingga kalau nanti terjadi sesuatu, bisa terjadi pilot maka yang eh, pertanggungjawaban hanya sampai harta perusahaan saja, jadi sampai harta pribadi, gitu ya berbeda dengan CV ya. Kalau CV kan kalau sumpah kelolanya itu nanti kalau terjadi sesuatu maka pertanggung jawabannya sampai harta pribadi, tidak hanya tidak hanya pada harta CV saja nah ini kelebihannya ya, kelebihan dari PT perselarangan yang terakhir itu hampir sama dengan PT umum oke nah, namun selain kelebihan tentu saja juga kan ada kekurangannya ya nah, kekurangannya apa saja sih, yang pertama kekurangannya itu dia modal dasarnya itu tidak boleh lebih dari 5 miliar jadi kalau teman-teman nanti pengen mendirikan perusahaan yang besar yang nah, misalnya properti yang membutuhkan modal lebih dari 5 miliar ya maka itu tidak bisa menggunakan PT persorangan itu harus nanti upgrade namanya uh, harus menjadi PT umum atau misalnya uh, dalam perjalanan tiba-tiba modalnya itu bertambah bertambah dan menjadi lebih dari 5 miliar itu pun uh, teman-teman harus upgrade atau merubahnya menjadi PT umum seperti itu ya dan yang kedua adalah kelemahan kekurangannya lagi adalah Uh, tidak bisa nambah pemilik ya Karena mungkin uh, Karena satu dan lain hal kita pengen bekerja sama dengan rekanan kita Untuk di satu perusahaan tersebut itu tidak bisa Jadi tidak bisa menggunakan PT persorangan Jadi harus berubah lagi ke PT umum ya Jadi kalau teman-teman pengen lebih dari satu orang pemiliknya Maka itu tidak bisa PT persorangan Dan yang ketiga adalah uh, Terkait dengan laporan keuangan jadi kalau PT umum itu laporan keuangannya itu biasanya setahun sekali atau ke perpajakan saja sedangkan PT persolarangan ini ada selain perpajakan ada juga apa namanya kewajiban lapor ke kementerian ya jadi laporan ini dilakukan per 6 bulan sekali laporannya di dalam bentuk neraca lalu laporan di laba dan laporan apa namanya, kas perjalanan saat ini ya neraca raca, atau posisi keuangan ya posisi neraca laporan rugi laba dan posisi keuangan saat ini itu harus dilaporkan per enam bulan. Oke, okay, nah kalau hanya sendiri ada sanksi. Jadi kalau ada sanksi kalau semuamu tidak melaporkan, apa saja sanksinya? Yang pertama kalau kita telat melaporkan akan ada surat peringatan pertama. Lalu kalau semua tiga bulan dari surat peringatan pertama itu kita tidak juga melaporkan maka akan ada surat peringatan kedua kalau surat peringatan kedua dalam 30 hari kita tidak juga membuat laporan maka dalam 3 warisan tersebut PT kita akan dibekukan dari fasilitas yang ada jadi akan di freeze PT nya ya jadi PT -nya dalam keadaan statusnya non aktif seperti itu ya sehingga tidak bisa digunakan tentunya kan jadi untuk PT persoarangan ini kita cenderung harus lebih rapih dalam soal laporan keuangan nah kalau nanti sudah dibukukan dalam 5 tahun dibukukan itu ada sanksi ke terakhir sanksi terakhir kalau dalam 5 tahun juga tidak diaktifkan maka PT persoarangan tersebut akan dicabut badan hukumnya nah mengenai laporan keuangan ini kalau teman-teman menggunakan jasa kami kami nanti akan memberikan uh, juga ya konsultasi dan draftnya bagaimana cara apa namanya memberikan laporan keuangan untuk PT persorangan ini. Jadi kita nanti bisa kita akan serah, uh, berikan draftnya sehingga teman-teman akan jauh lebih paham. Oke, okay? uh, itu saja uh, mengenai cara pendirian PT persorangan Semoga bermanfaat. Jika teman-teman membutuhkan uh, bantuan kami, teman-teman bisa mengunjungi web kami di jasalikalitasbandung.com atau legalitasdepok.com. Terima kasih banyak, sudah terus buat anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.